Siapa profesi pilot cuma untuk para pria Perempuan sangat bisa menjadi pilot Tidak percaya Di tahun 2035 ini Alhamdulillah Saya termasuk jajaran pilot Perempuan berprestasi Saya bergabung dengan Maskapai terbaik Indonesia Dan sudah memiliki Lebih dari 4000 jam terbang di masa depan, itu yang aku inginkan, aku ingin menjadi pilot perempuan yang sukses. Tidak mudah menerbangkan pesawat, aku tahu itu. Tidak semudah mengendarai sepeda. Tapi aku akan tetap berjuang, karena dengan pesawat orang-orang bisa menjangkau tempat yang jauh sekali. Selaturahmi dengan keluarga tetap utuh. Dengan pesawat, anak Indonesia bisa belajar di tempat yang dia rumpihkan. Menggali ilmu di sana untuk diterapkan. Aku tahu, itu bukan hal yang mudah. Tapi... Akan tetap menggenggam erat cita-citaku Mama selalu berpesan Gantung cita-citamu 5 cm Di hadapanmu Agar kamu ingat tujuanmu Dan dia belajar Kalau perlu tempel di tempat yang sering kamu lihat Bajar belajar misalnya Jadi setiap pada aku merasa malas, ngantuk, bosan, aku memandang lekat-lekat foto itu sambil berdoa. Ya Allah, aku ingin membawa masyarakat Indonesia bersilaturahmi dan mengajar impian-impiannya. Tolong ridhoi perjuanganku menjadi pilot. Amin. Setelah itu, ulang-ulang di setiap selesai sholat, aku yakin Tuhan akan mewujudkannya jika aku terus percaya dan belajar dengan jitu. Perjalananku masih panjang dan aku akan tekun berusaha, tantang menyerah, percaya setiap hari adalah hari baru, dan aku akan berusaha menjadi. Aku terbaikku. Aku berani mencoba hal-hal baru dan besarnya jika perlu. Aku yakin aku mampu meraih cita-citaku. Kalau gagal, aku akan mencoba lagi. Aku akan membangun kebiasaan baikku.